Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu tentang pembaruan WhatsApp yang selama ini kita tunggu-tunggu. Fitur tersebut ada di bagian privasi. Dan fitur ini sebenarnya sudah lama ya hadir, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Dan sekarang muncul kembali di WhatsApp beta terbaru. Ya, kita pilih di sini untuk privasi. Nah, di sini ada dua fitur tambahan yang akan kalian temukan di WhatsApp beta yaitu terakhir dilihat dan juga foto profil. Sebelumnya, untuk terakhir dilihat, kalau misalnya kita buka, hanya akan ditemukan untuk semua orang, kontak saya dan tidak ada. Nah, di fitur baru ini, kalian akan menemukan kontak saya kecuali. Nah, di sini kita bisa memilih kontak mana saja yang tidak diizinkan untuk mengetahui terakhir dilihat. Misalnya untuk Syam Kapuk, kita checklist seperti ini, kemudian centang, Nantinya kontak sisam kapuk ini tidak akan mengetahui kapan terakhir kamu online, karena sudah dikecualikan ya. Begitupun untuk foto profil, kalau misalnya kita lihat seperti ini, di sini pun ada pengecualian. Kita pilih kontak saya kecuali, nah sekarang kita kecualikan misalnya sisam kapuk juga. Kemudian centang, dan berikutnya sisam kapuk ini tidak akan bisa melihat foto profil kita. Nah dikarenakan untuk fitur ini baru tersedia di WhatsApp beta, maka kalian harus mengupdate untuk WhatsApp kalian ke versi beta ya. Caranya silahkan kalian download untuk WhatsAppnya pada link yang ada di deskripsi video saya. 100% aman ya, karena untuk WhatsApp ini adalah WhatsApp resmi, bukan WhatsApp mod. Ya di sini ada dua versi yang akan saya berikan kepada kalian ya, karena masing-masing HP terkadang tidak cocok dengan versi yang satu jadi misalnya kalian menggunakan versi yang ini tidak mendapatkan fitur tersebut maka silahkan update lagi ke versi yang terbarunya ya pertama silahkan kalian update dulu whatsappnya ke versi 2287 jangan langsung ke 22810 ya karena kalau misalnya nanti di 2287 kalian tidak mendapatkannya kalian bisa mengupdate kembali ke 22810 ya sekarang kita coba dulu ke 2287 Oke, kita lihat di titik 3, kemudian pilih setelan, lalu pilih akun, privasi, dan kita lihat untuk terakhir dilihat. Ya, di sini sudah ditemukan ya, kontak saya kecuali. Begitupun untuk foto profil, di sini pun bisa kita tentukan untuk semua orang dan ada pengecualian. Oke, mantap sekali ya. Dan kalau di versi ini kalian tidak menemukan fitur ini, maka silahkan update kembali ke versi yang kedua. Yaitu versi yang paling baru yaitu 22810 Tinggal kita klik saja lalu install Lalu setelah itu buka Dan kita lihat lagi untuk e, privasinya Apakah ada Ya sudah ada teman-teman ya Jadi seharusnya kalau misalnya kalian nggak mendapatkan fitur ini Silahkan ikuti untuk step-stepnya Yaitu yang pertama silahkan update dulu ke versi 2287 kalau nggak ada, baru update lagi ke 22810. Jangan khawatir, untuk WhatsApp-nya ini resmi ya. Oke teman-teman, itu dia untuk fitur baru WhatsApp yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.